Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers dan lovers Dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat datang dan bergabung kembali Di channel youtube Lesti Fatih Update Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru Mengenai idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe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 sudah resmi persahabat ya, Fix Bunda Lesi Kejora akan tampil di ajang IDA 2022 sebagai bintang tamu Dan tentunya persahabat ya, kita selalu dibikin bangga dan selalu dibikin bahagia Karena Bunda Lesi Kejora sudah resmi akan tampil di panggung Indosiar kita lihat persahabat kalimat caption info yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi Ahmad Satu pekan lagi, kita akan menyambut malam penghargaan paling bergengsi insan musik dan tanah air Malam Puncak Indonesian Dandut Award 2022 hari Kamis, tanggal 3 November mendatang live pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Hanya di Indosiar. Jangan lupa dukung dengan voting favorit sahabat semua agar menjadi pemenang. Ada pendukung siapa aja nih di sini? Wah, pastinya ada pendukung Lesti Kejora. Tim sudah menunggu penampilan Lesti Kejora. Persahabat, ya, mudah-mudahan Bunda Lesti selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, dan mudah-mudahan nanti munale sekejaran menampilkan penampilan terbaik dan mudah-mudahan persahabat idola kesayangan kita juga bisa memborong piala penghargaan kemudian juga persahabat kita lihat di sini ada sebuah gambar yang sangat luar biasa ya poster foto Lesti rizky bilar emang satu bulan ini masih trending topic ini luar biasa keren banget persahabat diunggah oleh lester Sweety kalimat caption pun dituliskan Masya Allah, Leslar emang tiada duanya Sehat-sehat selalu kesayangan Sudah satu bulan masih jadi trending topik Demi nama Leslar akan tetap di atas Subhanallah, semoga anak-anak baik ini Selalu dalam lindungan Allah SWT Amin, ya rumal alamin Kita selalu kagum, kita selalu bangga Dengan sosok Lesti dikejaran maupun pilar yang selalu membuat kita bangga. Mudah-mudahan Leslar rumah tangganya kembali rukun dan bahagia. Dan semoga Leslar kembali bangkit. Kita lihat juga persahabat di gambar selanjutnya dari Bu Fir. Virus Leslar mengunggah sebuah postingan kalimat. Tulis kata Leslar yang paling kalian ingat di momen OMS 2324 Juli 2020. Kita lihat persahabat ya, sini banyak sekali respon dan tanggapan dari beberapa fans yang sudah sudah memberikan tanggapannya yang masih ingat dengan momen spesial Leslie Bilar di acara One Man Show. Di antaranya dari akun 929 mengatakan namanya siapa Papa Bilar, Leslar dan Papa B dengan lantang sebut nama itu. Hingga terjadilah pernikahan dan mempunyai keturunan anak soleh, insyaallah diberi nama Muhammad Leslar, Al-Fatih Bilar, dan nama itu pula yang akan memperkokoh rumah tangga mereka hingga Tiljana. Masya allah ada juga tanggapan lain dari Raisa dan Salsabila 01. Hidup terus berjalan, jangan lihat ke belakang, lihatnya ke depan, di depan ada aku, Bilar. Terima kasih sudah hadir di waktu yang tepat Itu kata Bunda Lesti Insya Allah beberapa tanggapan yang masih ingat Momen saat Leslar di acara One Man Show Insya Allah mudah-mudahan bersahabat ya Lesti Rizky Bilar ini selalu diberikan kebahagiaan terus rumah tangganya Kemudian juga bersahabat ya Tentunya kita selalu menantikan, selalu menunggu kabar terbaru hingga kejutan spesial dari Lesti Kejora Moporis Pilar. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update yang akan terus mengabarkan informasi terbaru mengenai idola kesayangan kita. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar dan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.